Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube yang sedang berbahagia Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Hei kesempatan kali ini kita Sedang menganalisis kasus Xiaomi ya Entah mengapa akhir-akhir ini Xiaomi selalu banyak permasalahan seperti ini, contohnya baik dari merek-merek yang lainnya, dan ini kebetulan Redmi Note 10 ya. Kasusnya suka mati sendiri, restart, dan mentok di logo MIUI ya. Semenjak ada kasus dari Redmi 4X Mediatek ya. Sepertinya ada rentetan yang lainnya, dan banyak sekali kita mendapati kasus-kasus yang hampir serupa, ya, suka merestart, kemudian hang logo. Dan untuk sampai saat ini, kita belum menemukan caranya. Nah, ini kebetulan cerita dari usernya sudah dicoba dibawa ke Xiaomi Center karena solusi dari Xiaomi Centernya harus ulang dia keberatan ada data-data pentingnya di sini ya makanya dibawa ke tempat kita dulu. Namun saya juga belum bisa kasih solusi. Walaupun demikian, nah seperti ini ya guys. Saat kita mainkan, dia langsung merestart ke MUI. Dan kalau dibiarkan, ini akan lama ya. Jadi ada trik dan cara tersendiri untuk kita merestarnya. Ketika mendapati seperti ini, ya, kita tekan tombol volume atas dan tombol power serentak selama kurang lebih 20 detik, ya, atau tekan tombol power selama 20 detik dulu, boleh. Bagi rekan-rekan yang memiliki HP Xiaomi boleh di riset, dipelajari ya. Kira-kira apa masalahnya ya? Yang jelas yang punya ini belum mau ditinggal untuk waktu beberapa lama ya, hidup lagi dan nanti akan merestar lagi ya. Semoga sedikit informasi bisa membantu teman-teman untuk berpikir dalam memilih gadgetnya ya